Baiklah, para sahabat Lesti manapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini, tentunya kita mendapatkan vitamin langsung dari Lesti dan Rizky Billar, Para sahabat ya, kita lihat keunggahan pertama di akun Instagram pribadinya Rizky Billar mengunggah sebuah postingan foto cute yang tentunya foto private memakai gaun warna biru Lesti dan Rizky Billar Terlihat sangat mesra dan manja banget nih para sahabat, ya, apalagi kita lihat. Tentunya rotu wajahnya dedek Lesti ternyata sangat gembira dan bahagia persahabat ya Yang sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan Kita lihat juga nih persahabat di dalam postingan tersebut ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Rizky Bilar Ini the best banget Tentunya di situ Abang Bilar menuliskan Alhamdulillah tinggal selangkah lagi mohon doanya ya teman-teman. Akhirnya setelah melewati cibiran, dibilang gimmick, dibilang gak serius, saya tantang semua gak saya publis soal hubungan saya yang tanpa mereka tahu persiapan menuju pernikahan. Sudah kami persiapkan sejak bulan Januari lalu atau di kedua kami sudah bikin grup untuk mengurus semua acara tanpa harus melibatkan keluarga. Ini patut dicatat persahabat ya. Tentunya, Rizky Billar tidak mempublikasikan bahwa pernikahannya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, yang tanpa pengetahuan kita semua, para fans, dan tentunya semua para netizen yang selalu nyinyir dengan hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Ada juga, tentunya, lanjutan caption yang dituliskan oleh Rizky Bilar di situ dikatakan. Muka gue Tegang itu mempresentasikan seorang lelaki yang demi membuat wanitanya tertawa, dia rela sakit dan meringis Iya, yeah. <laughs> Luar biasa persahabat, ya semakin bangga, semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon Salah satunya ada komentar dari akun Leslar Fans yang berkomentar Ya Allah senang banget Masya Allah pengen nangis Tentunya terharu bahagia ya Yang mana tentunya kita mendapatkan Vitamin langsung dari Rizky Bilar Tak hanya Rizky Bilar Yang mengunggah sebuah postingan Foto cute yang tentunya Membuat kita semakin bangga dan bahagia Lesti Kejora pun Mengunggah sebuah postingan foto yang sama Di akun Instagram Pribadinya ya Kita lihat nih tentunya Memposting dengan Memakai baju atau gaun warna putih Tentunya ini Priwet Lesti dan Rizki Bilar Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh si cantik ini Dengan menuliskan sebuah kalimat caption Bismillah hamin 3 Ini luar biasa para sahabat, ya Mereka bersamaan mengunggah Kabar bahagia dan kabar baik yang selangkah lagi Tentunya mereka akan mengadakan acara lamaran Yang mana tentunya membuat kita semua fans terharu dan tentunya bangga serta bahagia Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak komentar dari teman dekat hingga para fans Ada komentar dari Bang Adi Sky mengatakan Hmm jadi gak sabar ini Wow makin gak sabar persahabat ya Adi Sky akan Mengiring pengantin nih Tentunya calon mempelai lelaki Yang mana Adi Sky akan jadi groomsman Persahabat ya Dalam acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya ada komentar Dari akun Instagram Ebooks mengatakan Masya Allah semoga diberi kelancaran Ya sayang aduh luar biasa Persahabat ya doa terbaik Tentunya diberikan dari para fans Untuk idola mudah-mudahan Kita selalu kompak dan selalu solid Mendukung Lesti dan Rizky Bilar Tetap pantengin channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.